subscribe, like, dan share oke okay, selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Rain Deso ya teman-teman semuanya kali ini saya akan uh, membuat tutorial membuat power amplifier dengan AM7164 ya karena kemarin ada komentar dari subscriber yang katanya kurang jelas ini saya ulang kembali ya ini IC sudah protol semua ya kakinya nih saya kasih sambungan seperti ini oke yang pertama kita pasang elko 100 mikro ya dari kaki 11 ke kaki 10 nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 ini ya oke oke Kemudian ini 100 mikro juga di kaki 8 dan kaki 7 Plusnya di kaki 8, min di kaki 7 Kemudian yang ini tadi plusnya di kaki 11, minnya di kaki 10 ya guys ya Oke langsung kita selesai saja Guys. Penampakannya. Kemudian ini di kaki 8 dan kaki 7 ya. Nah, seperti ini. ini nanti di kaki tujuh dapat speaker kaki sepuluh dapat speaker ya langsung kita soldernya ini kabel speaker untuk speakernya ini guys ini kaki tujuh ini kaki sepuluh ya dapat speaker kemudian kita pasang satu mikrofarad ya ergo satu mikrofarad di kaki lima ya guys ya nah itu dua tiga empat lima sini ya oke langsung kita pasang saja Tampakannya. ini kaki 5 dapat 1 mikro kemudian dari kaki 4 ke kaki 2 100 mikro juga nih plusnya di kaki 4 ya ini plusnya di kaki 4 minnya di kaki dua ya kaki 3 dapat ground ya maaf ini saya menggunakan PCB bolong-bolong ya guys ya karena saya tidak pernah mencetak PCB ya saya lebih suka menggunakan PCB bolong-bolong. Jadi agak rumit juga ya guys ya. Ini boros t juga pakai PCB bolong-bolong. seperti ini. Oke, untuk kaki 6, kaki 6 kita dapat tegangan 5 volt ya. Kita gunakan IC regulator 7805 ini. Kelihatan enggak ya? 7805 kita pasang di kaki 6 ya ini kaki 6 sudah saya bengkokin ke atas ini seperti ini kita solder kita nah, solder seperti ini kemudian kaki tengahnya kita dapat kaki nomor 9 ya guys ya kaki tengah regulator IC 7805 karena ini ground nomor 9 IC juga ground nah, kita hubungkan begini kemudian kaki IC regulator ini ini nanti dapatnya ke strom positif ya yang ini ya Nah Input V in ini, ya. Oke, kemudian dari kaki 6 kita pasang dioda, ya. Dioda sembarangan ini penting. Dioda ini katodanya mengarah ke kaki satu, ya, guys. Ya. ini anoda ke kaki 6 ya. Kita solder di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita bengkokkan, terus kita kasih resistor 2K ke kaki satu. Ini resistor 2K ke kaki satu ya, Nah seperti ini. Nah, ini kita solder di sini. tampakannya seperti ini guys jadi ini kaki 6 IC mute itu ya kaki mute kaki 6 kasih dioda ya ini kaki 6 kan terhubung dengan IC regulator 7805 itu tadi kemudian kasih dioda terus dipasang resistor ke kaki satu ya guys ya kemudian kaki satu dikasih kapasitor 100 mikrobarat ke groundnya untuk filter Oke ini kaki satu kita kasih kapasitor ya Elko 100 mikrobarat ini nah, kita pasang di kaki satu ke ground Seperti ini Terus yang kaki 2 tadi Dapat elko fokus ya, fokus ya. Nah, Dapat elko 0,47 mikrofalet 50 volt ya ini dari kaki nomor 2 Kita solder ke kaki nomor 2 seperti ini guys, Kita solder di sini, kemudian kita kasih resistor 330 ratus ohm ya, nanti kasih resistor 330 ratus ohm ke ground ya guys ya, seperti ini. kita hubungkan ke ground nah seperti ini ini aneh ya feedback atau boost trap itu ya nah seperti ini guys kemudian ini yang kaki IC Regulator 7805 ini kita kasih jumper ke kaki 12 ya guys ya ini positif ya, langsung kita jumper ya di sini dari kaki IC Regulator ke kaki 12 IC ya seperti ini 12 ya ini dapat setrum positif ya kita kasih elko dulu nanti di sini Oke, langsung kita pasang elko seribu mikro ya ini untuk catu dayanya kita pasang di sini kemudian ini di sini Ini kemudian dijambar ke ground, ya guys. Oke, ini kita jumper ke ground. Nah, seperti ini guys sudah jadi ya tinggal flash saja nah. dan kita kasih kabel ya setrumnya. ini speakernya tidak ada yang dapat ground karena ini sistemnya sistem GTL ya kita kasih pemanis lampu mungkin ya di sini nanti Oke kita pasang lampunya ya guys ya Pemanis saja, ini masih hidup enggak? Ini lampunya belum dites. Masih resistor 1k ya, biar nggak kebakar. Kita hubungan ke satu daya. Ini guys sudah jadi ya guys ya. Ini tinggal kasih kabel satu daya dan dicek. Oke okay guys langsung kita cek saja ya kita tes. Ini saya menggunakan adaptor 12 volt ya 1,5 ampere. Kita colok saja. Ini, ini saya sambung seperti ini. Kita cekkan. Nah, ini kita sentuh bagian inputnya tadi, nomor kaki, nomor 5 ya. Ini ya, nah, kita tes Oke, langsung kita kasih musik saja, mungkin ya. Kita pasang dulu ini potensinya, kita pasang dulu saja kita coba ya, ini pakai DC Andalan Priwok ya ini ya Masih pakai DC Andalan Priwok Wah mantap guys Ini baru sedikit ya guys, biasanya sedikit saja guys ini sekarang saya coba pakai speaker 12-in ya guys ya ini ya guys ya pakai speaker 12-in mantap atau tidak kita coba saja kita colokkan ya hanya dengan adaptor satu setengah hampir 12 volt ya kita coba